saya pirat, mulus tanpa tulang, piratnya bersih, sudah tanpa tulang bisa buat sashimi, makanan pendamping asi, sisik juga sudah bersih dengan